Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info terbaru dan pastinya Vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya Tentu kita diawali dengan kabar yang sangat benar-benar membahagiakan Kali ini langsung diinformasikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Mengenai acara ulang tahun Indosiar namun di acara ini, kita mendapatkan informasi yang sangat membahagiakan bahwa Bunda Lesti Kejora akan tampil pertama kali kembalinya Lesti Kejora di TV, persahabat. Masya Allah, ini kabar yang sangat bahagia. Kita lihat juga persahabatnya kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi.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 akan tampil pertama kali di TV ayo sudah saya kasih bocorannya kejutan apa yang paling ditunggu pasti sudah tidak sabar tonton terus Indosiar ini informasi resmi langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad mengenai acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 persahabat Bunda Lesti sudah dipastikan akan memeriahkan acara tersebut dan pastinya ini pertama kali Bunda Lesti muncul lagi di televisi. Yuk sama-sama support, sama-sama doakan mudah-mudahan Bunda L selalu diberikan kesehatan dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali dibanjiri komentar. Di dari akun official Adi Collection mengatakan Alhamdulillah. Full senyum bahagia buat semua, kesabaran dengan penuh doa, pasti akan indah guys, sukses selalu Ibu Harsiwi, Indosiar Lesti Keciora, Masya Allah banget ya. Kita semuanya bahagia dan selalu bersyukur, Alhamdulillah berkat doa-doa baik yang selalu diberikan dari orang-orang baik juga, yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat juga vitamin bahagia yang kita dapatkan. Portrait baby L yang sudah bisa minum sendiri, Masya Allah, walaupun melepotan, ini lucu banget, para yang makin gemoy, makin-makin mengemaskan. Abang L memang menjadi penyemangat, menjadi penerang bagi kedua orang tuanya, Masya Allah. Kita juga makin semangat banget ya untuk selalu mendukung karya-karya idola kita Kemudian juga bersahabatnya kita lihat juga nih ada postingan dari Papa Bilar Papa Bilar mengunggah potret di dalam pesawat nih ya Ternyata pilotnya itu suaminya Teh Fitri Karlina Aduh Masya Allah banget ya Mas Hendra Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita lihat juga kalimat yang di posting, yang diunggah oleh Papa Bi kaget di pesawat, tiba-tiba dipanggil pilot. Eh, nggak tahunya ternyata kita kenal sama pilotnya Mas Hendra, katanya tuh, Masya Allah. Dan di postingan ini pun, kita dibikin salvo banget ya, dengan BBL yang bener-bener sadar dengan kamera, Masya Allah Bang El bener-bener menjadi kebahagiaan untuk warga Konoha, Masya Allah. Vitamin, Hari ini full disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di selanjutnya dari Papa B. Masya Allah, keren banget ya. Lagi nyobain menjadi pilot nih Papa B. Wow. Dan Papa B bingung banget nih persahabat. Ya, dari tadi katanya Papa B bingung. Nyari huruf R, N sama Deko kok gak nemu-nemu ya katanya tuh. Masya Allah. Memang idola kesayangan kita selalu bisa bikin kita ketawa ngakak bahagia. Masya Allah. Semoga selalu bahagia terus untuk Leslaw Family. Amin. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga. Ini ada postingan Bunda Lesti yang mengunggah foto Papa Bilar. Namun di sini ada sebuah pembelaan untuk Rizky Bilar dari Lesti Kiciora, kalimat yang diunggah oleh Bunda Lesti. Allah selalu menjaganya, insya Allah manusia tempat salah dan lupa. Tapi beliau sosok yang selalu mengedepan atau memprioritaskan keluarga kecil tanggung jawab sebagai ayah dan suami Allah lancarkan segala urusan dan rezeki amin Masya Allah tabarakallah. Habis gelap terbitlah terang Amin Masya Allah banget ya Kita yang baca aja Ini terharu banget tersahabat Melihat pembelaan yang sangat luar biasa dari seorang istri untuk suami tercintanya, mudah-mudahan rumah tangga Leslar bahagia selalu. Rukun Sakinah Mawaddah Warahmah itu doa terbaik banget ya untuk rumah tangga Lesti dan Rizki Kilar.